Welcome back to Fajar Official 2022. Di ruang hukum ini, dan kali ini kita akan membahas tentang ulas tokoh. Kita tahu bahwasanya ada dua tokoh nasional yang harum namanya hingga saat ini, dikarenakan kebaikannya, kejujurannya. Dan lain-lain, kita tahu juga bahwasanya ada dua orang tokoh nasional yang sangat terkenal. Mungkin kita juga tahu orangnya sama-sama dari Sulawesi dan namanya diawai dengan Baharudin. Yang pertama ada Bapak Almarhum Profesor Dr. Ing Haji. Baharudin Yusuf Habibi, yang lahir di Parepare, -pare. dan yang kedua ada Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa. Dia adalah sosok jasa agung yang dimana namanya akan harum hingga akhir hayatnya, dan menjadi tokoh dan patokan para penegak hukum untuk selalu jujur dalam mengatasi segala sesuatu. Maka dari itu, kita akan membahas tentang tokoh yang kedua ini. Siapakah dia, Profesor Dr. Baharudin Lopa? Oke, kita akan bahas di bongkar tuntas kebenaran dan keadilan karena Allah bukan karena Gus bukan karena ketua DPR. <SILENCIO> Selamat itu terhadap dirimu sendiri. Oke okay guys, Baharudin Lopa, beliau adalah seorang Jaksa Agung yang dimana namanya harum hingga saat ini dan harus dijadikan bagai teladan dan contoh untuk para pemimpin dan para jaksa dan hakim yang ada di Indonesia karena berkat kejujurannya kita awali dengan profilnya dulu Bapak Bardin Lopa ini lahir di Polewali Mandar, Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 Agustus 1935 apa saja sih jabatan yang pernah beliau emban selama beliau hidup di Indonesia ini pertama beliau pernah menjadi Bupati Majene Beliau pernah menjadi dari jaksa di Aceh, Kalimantan, hingga di Sulawesi, tempat dia lahir itu sendiri. Dia pernah juga menjadi Komnas HAM, Dirjen Lapas, Duta Besar, hingga yang terakhir ia emban di zamannya Gus Dur, atau Bapak Abdurrahman Wahid, yaitu adalah jaksa agung definitif, yang langsung dipilih oleh Bapak Gus Dur itu sendiri. Selain di dikenal oleh warga sebagai penegak hukum, dia juga terkenal dengan orang yang baik, pemurah, dan sangat pemaaf dan penyayang. Karena apa? Di akhir hayatnya, beliau selalu memberikan bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu setiap akhir pekan. Beliau tidak lupa menyisihkan uangnya untuk disumbangkan kepada mereka-mereka mereka yang membutuhkan, orang-orang miskin khususnya. Ini adalah contoh teladan bagi seorang pejabat yang harus selalu memberikan sodakoh, bantuan dan selalu mengasihi para fakir miskin dan yatim piatu. Ini adalah satu salah satu contoh teladan yang harus kita ambil dari Bapak Profesor Dokter Baharudin Lopa. Nama Baharudin Lopa juga terkenal sebagai jaksa agung yang harum namanya hingga saat ini karena memberikan teladan integritas yang sesungguhnya, kaya akan kejujuran, keberanian hingga kesederhanaan yang ia pegang teguh hingga akhir hayatnya. Ini contoh yang harus dipegang dari Bapak Baharudin Lopa tersebut. Ada salah satu kutipan yang yang beliau ungkapkan untuk para hakim dan jaksa Ketika Bapak Barudin Lopa tidak lagi menginjak di jaksa atau alias wafat, apa sih kata-katanya? Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan, jangan takut menegakkan hukum, dan jangan takut mati demi menegakkan hukum. Nah, ini kata-kata yang bagus banget untuk kita dalami. Inilah petikan kalimat yang diambil dari Barudin Lopa yang saat itu sedang menjabat menjadi jaksa agung di zamannya Gus Dur atau Bapak Abdurrahman Wahid. Beliau. Namanya sangat melegenda Walaupun setelah 19 tahun beliau telah berpulang kepada Yang Maha Kuasa Tetapi nama beliau sangat masih melegenda di hati para kaum saat ini Khususnya rakyat Indonesia Beliau dikenal dengan sosok sang pendekar hukum Dengan semangat anti korupsinya Bahordin Lopa juga dikenal sebagai Menteri Komnas HAM Itu dikenal sebagai sosok yang berani, jujur, sederhana Dan berintegritas tinggi dalam menegakkan hukum Pria kelahiran Poliwali Mandar ini atau Sulawesi, Sulawesi Barat ini dikenal dengan prestasinya sejak usia muda. Bagaimana tidak saat usianya baru 23 tahun ia masih menjadi, masih menjadi mahasiswa hukum di Universitas Hasanuddin. Lopa telah berkarir di tahun 1958 menjadi jaksa di Kajari Makassar. Kemudian di usianya yang 25 tahun bayangkan. Di usianya beliau yang masih berumur 25 tahun, beliau diangkat menjadi Bupati Majene di Makassar sana. Selang 2 ta tahunnya di Bupati, akhirnya beliau menjadi kejaksaan tinggi di sebuah wilayah yang telah saya jelaskan tadi. Mulai dari Ternate, Aceh, Kalimantan Barat, hingga Sulawesi Selatan. Wow, bayangkan umur 25 beliau telah diangkat menjadi Bupati di Majene Dan karirnya hanya menjak dalam 2 tahun beliau bisa pindah-pindah tempat pekerjaannya Mulai dari Aceh, Kalimantan, hingga Sulawesi, hingga Ternate juga jadi salah satunya Dan beliau juga pernah menjadi duta besar itu di zaman akhir-akhir Pak Harto Ada satu-satu cerita di mana beliau ini selalu menegakkan keadilan dan selalu tidak ada toleransi bagi para koruptor selama beliau memegang karir sebagai jaksa lopa menunjukkan integritasnya untuk tidak berkompromi dengan ihwal korupsi ia tak gentar mengusut kasus-kasus besar di saat itu kita tahu kan setelah orde baru ini banyak banget kasus-kasus KKN yang belum diungkap lah inilah Dasar di dimana Bahurdin Lopa hadir di saat itu Untuk menunjukkan kepada publik bahwasanya Ini loh KKN, ini loh korupsi, ini loh kolusi, ini loh nepotisme Inilah yang dilakukan oleh Bapak Profesor Dr. Bahuruddin Lopa Tak pandang bulu, Lopa juga pernah menjebloskan mantan menteri perindustrian Yaitu Bob Hasan Ini juga bagus juga, nanti kita akan bahas di sesi mana gitu Kita akan bahas tentang Bob Hasan ini Menteri Perdagangan dan Perindustrian yang dijebloskan oleh Bahudin Lopa ke penjara karena kasus korupsi mantan presidennya yaitu Soeharto Bahkan atas nama kebenaran dan keadilan Bapak Bahudin Lopa pernah memenjarakan temannya sendiri yang saat itu menjabat menjadi Menteri Agama yaitu Bapak Kiai Haji Badawi. Karena apa? Karena mengkorupsi kasus fiktif Al-Qur'an senilai 2 juta. 2 juta di zaman itu banyak guys Sekarang mah korupsi gak mungkin 2 juta 2 miliar Mungkin bisa triliunan ya Bisa miliaran ratusan miliar kan Zaman dulu kan ma, kita paham Zaman dulu kan pasti korupsi itu dua juta aja. Kita aja dulu nyari uang itu susah banget Di zaman Pak Harto dulu Orang paling kaya paling gajiannya Paling setiap bulan sejuta itu udah Orang paling konglomerat tuh Orang-orang biasa seperti ayah saya aja dulu Menjabat itu mungkin bisa dibilang gajinya 600.000 tapi di zaman itu tuh besar banget gajinya nah, beda sama sekarang kan seperti itu dan bahwa Hortino juga terkenal dengan sifatnya yang anti dari pemberian hadiah dan dia pernah bilang jangan berikan uang pada jaksa dan jangan coba-coba menyuap para penegak hukum apapun alasannya bayangkan beliau ini tidak hanya sederhana baik jujur dan berani tetapi langkah-langkah hidup yang dia lewati saat itu, itu Sangat benar-benar ekstrim guys Dia bisa memenjarakan para konglomerat-konglomerat yang di zaman Pak Harto Dan juga dia bisa memberikan statement bahwasanya Tidak boleh ada jaksa yang menerima sogokan hadiah Karena tidak mau terintervensi ketika apabila ada orang yang memberikan dia hadiah Ternyata dia bermasalah Nah, nanti bisa diunggit-unggit lagi kan. Kamu kan udah aku beri hadiah, masa aku di penjara sih lah, seperti itu. Makanya Bapak baru Lopa ini mewanti-wanti untuk tidak menyogok dia apapun itu. Bentuk makanan, kayak bentuk uang, parsel, dan lain-lain sebagainya. Tadi kita udah lihat keberaniannya dia. Kejujuran, kesederhanaan. Ada salah satu kesederhanaan yang kita bisa contoh. Ini hampir seperti sifat dan gaya hidupnya Bapak Hugeng, yaitu Kapolri pertama Indonesia. Apa sih? Dia tidak mau memakai fasilitas kedinasan untuk bekerja ataupun urusan keluarga. Bahkan telepon rumahnya itu dikunci dan ia melarang rumahnya untuk dipakai oleh keluarganya. Pria ini juga melarang istrinya bahkan Bapak Baudin Lopa ini melarang istrinya untuk menggunakan mobil dinas pribadinya. Meski hanya untuk ke pasar Ataupun berangkat sekolah Untuk mengantarkan anaknya sendiri Bahkan lo Barudin Lopat juga pernah Mengembalikan mobil dinasnya Yang diisikan bensin Oleh rekan temannya Dikembalikan lagi bensinnya Bayangkan Saking takutnya tidak mau diintervensi Baik dari pihak jaksa itu sendiri Dari pihak pemerintah sendiri Dia tidak menggunakan Fasilitas dinas sedikitpun Berbeda dengan Zaman sekarang, kita lihat sekarang Gaya-gaya hedonis para istri-istri Kapolri, Kapolda Bayangkan, pakaiannya Was Berapa ratus juta, cincinnya Wais, 1,2 miliar Nah ini adalah Sebagai contoh ya harusnya, sebagai bapak Polisi, pejabat hukum Pejabat publik Itu kita harus hidup seder sederhana Karena ketika kita, diam kita diamanatkan Untuk menjaga Indonesia, kita harus Amanah, amanah Jangan sampai kita menjadi orang yang di mana ada tekanan untuk membela yang bukan haknya. Kita harus lurus, jangan belok ke kiri, jangan belok ke atas. Kita harus tetap ke kanan, kita harus tetap lurus, kita harus tetap jujur. Dan kita ungkapkan tentang apa itu kebenaran. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak Profesor Dr. Bauruddin Lopa tersebut Bahkan beliau seorang jaksa yang gajinya ketika itu sudah sangat mumpuni untuk untuk mencukupi kehidupannya Beliau juga sempat memiliki usaha sampingan untuk menambah penghasilannya Mulai dari rental PS, menulis majalah, hingga buka warung telekomunikasi di samping rumahnya Pada tahun 1970-an Bahkan ketika itu Bauruddin Lopa mengembalikan uang 100 ribu kepada ajudannya untuk diberikan kepada Pati Jumpo karena apa? karena uang ini itu diberikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara kala itu walaupun ini bentuk hadiah kita tahu kan tadi prinsipnya seperti apa tidak mau menerima hadiah apapun dalam bentuk barang maupun uang atau sogokan nah, dia tidak mau intervensi seperti itu ini ada satu kata lagi yang dia ucapkan ketika itu dirinya tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji yang perlu diberi hadiah adalah rakyat yang susah kurang jujur apa coba seperti ini diberi zaman seperti itu dikasih hadiah 100.000 tahun 70an itu udah besar banget bayangkan besar banget tuh mungkin di zaman sekarang 100.000 di zaman dulu seperti 20 juta mungkin ya seperti itu selain menjadi pejabat Pak justru malah ketika itu karena sederhana banget nih orangnya beliau memilih membeli mobil yang paling murah ketika itu itu dulu ada mobil namanya mobil Corona Yang seharga ketika itu 30 juta Itu pun mobilnya beliau cicil kepada Bapak Yusuf Kalla Yang ketika itu menjadi pengusaha otomotif di Makassar Beliau melakukan ini itu bukan karena dia melarat, miskin, tidak Tetapi kesederhanaan kunci yang dia ambil untuk dia menjalani kehidupannya Sama seperti di gontor, ada namanya pancajiwa Di antara pancajiwa yang lima itu ada namanya kesederhanaan Keikhlasan juga juga ada nah, Kesederhanaan ini salah satu yang diambil oleh Profesor Dr. Bawaruddin Lopa Untuk menjalani kehidupannya sehari-hari Sekalipun dia pernah menjabat Menjadi Duta Besar RI untuk Arab Saudi Ketika itu Ia mencatat, mencatat kekayaannya Hingga saat ini itu mencapai 1,9 miliar dan simpanannya 20 ribu dolar Tetapi kan kita tahu bahwasanya beliau ini tidak mau menggunakan Gajinya kan Menggunakan seperlunya Bahkan dia pun memakai fasilitas dinas pemerintah pun nggak mau dia karena takut terintervensi kan dia. lah itu contoh para pemimpin. Dan sebenarnya beliau ini adalah orang yang dimana udah terkenal sih di daerah Polewali Mandar. Karena beliau ini ternyata setelah diusut, beliau ternyata adalah anak raja Balang Nipa. Yang juga dikenal sebagai uh, raja di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan saat itu. Keturunannya. Makanya keluarga beliau ini sangat bersahaja, sangat dihormati ketika itu. Dan sekarang ini wilayahnya Palilemandar ini sekarang bukan masuk ke Sulawesi Tenggara, tapi masuk ke Provinsi Sulawesi Barat. Dan sekarang kita ingat di tengah banyaknya korupsi yang kita tahu bahwasanya 23 narapidana yang saat ini di dibebaskan bersyarat serentak saat ini, ini mengingatkan kepada kita bahwasanya uh, nama Bawdin Lopa kan selalu dikenang dan dirindukan sebagai jaksa yang amanah dan berintegritas tinggi untuk selalu membasmi korupsi tanpa toleransi walaupun dia itu sahabat sendiri walaupun itu pemerintah walaupun itu teman dia sendiri dan yang lain-lainnya lah itu Mari kita teladani keberanian, kejujuran, dan kesederhanaan semoga kelak generasi penerus-penerus bangsa ini banyak meneruskan jejak perubahan sosok Bahruddin Lopa yang telah meninggal Beliau meninggal dunia di Arab Saudi ketika itu pukul 18:14 di Hamad Riyad. Karena ketika ketika beliau datang ke Arab Saudi, ternyata beliau langsung drop. Nah, ternyata ada gangguan di jantungnya. Nah, karena beliau ini pernah menjabat sebagai duta besar Arab Saudi, maka beliau dirawat di sana. Lalu dia mengutus bapak Gus Dur untuk menggantikan posisi jaksa agung yang ketika itu mengurus banyak banget masalah-masalah korupsi yang belum selesai ditangani oleh Bahrudin Lopa diberikan kepada Pak Suparmo ketika itu. Lalu pada tanggal 5 Juli 2001 Pukul 14.25 Pesawat Indonesia dari Riyadh Yaitu pesawat Garuda Indonesia Datang ke Indonesia Dan akhirnya Bapak Almarhum Bahurdin Lopa Dikuburkan di Taman Makam Nasional Pahlawan Makam Kalibata Upacara um, militer saat itu Dipimpin oleh Menko Polhukam Yaitu Bapak Agung Gumelar Jadi ada salah satu intisari yang kita ambil dari sini bahwasanya kita harus Bersifat jujur Amanah Berintegritas tinggi tanpa toleransi Seperti pepatah yang dibilang oleh Bapak Bordin Lopa kena kapal akan karam Tegakkan hukum dan keadilan Jangan takut menegakkan hukum Dan jangan takut mati demi keadilan Inilah yang kita ambil dari Bapak Bordin Lopa Oke jangan lupa ya guys Oke terima kasih kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya Kita akan bahas tokoh-tokoh yang lain Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama orang harus menguasai masalahnya kan itu dia karir uh, jaksa yang baik dan dia juga sambil bertugas dia juga belajar terus dia didoktor kan. Kedua, dia tegas. Tanpa pandang bulu. Apakah itu kawan, apakah itu pejabat atau siapapun. Kedua, karena itu hidup sederhananya, sederhana. -sederhana. Uh, ya, jadi menguasai bidangnya, dia tegas, hidup sederhana dan jujur. Itu itu hal hal pokok yang uh, menurut saya ya, kekuatan dan kelebihan Pak Mulyono Pak sehingga dia dikenang sebagai teladan untuk uh, petugas itu sampai sekarang. Setelah hari dia sendirian, ya, masyarakatan bilang sama saya dia tidak ada mobilnya dia ingin uh, beli mobil pribadi karena Jakarta masak pakai mobil dinas aja kepeganti saya boleh sih. hanya karena saya jual mobil saya tahu mobil apa yang mahal crown atau apa ini pilih saja sedang yang paling murah apa korola. harga berapa sekarang kita bicara harga bapak punya uang berapa hanya nah, enggak bapak punya uang berapa saya bilang saya mau jual 5 juta Harganya waktu 30 juta, karena mau murah ya, terserah saya, saya, mobil saya mau jual sejuta, lima mm -hmm. juta, bapak ambil. Dia ya, marah, jangan begitu, kau jual yang sebenarnya, ya kalau sebenarnya saya kira diskonnya ya 2 juta paling, okelah saya hanya mau diskon 2 juta, jadi 27 juta, tapi cicil 3 tahun, boleh, Bapak dia mobil.